ini momen video kalau Abang Fatih Dengan Dokter Sisker melalui Kak Meri Masya Allah Tambah pintar aja Abang El Semakin aktif Semakin lucu dan sangat menggemaskan. Alhamdulillah juga Begitu banyak orang-orang baik Yang tulus Mencintai Abang El Dan tentunya idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar Ini luar biasa Begitu banyak juga Doa-doa baik diberikan kita simak perasaan dari akun Hakaniati mengatakan di kalimat komentar. Masya Allah, semakin besar semakin bikin gemes, anak pintar solehnya Panda. Sehat-sehat dan bahagia terus saya, kelak besar nanti menjadi orang yang sukses dan selalu bermanfaat buat orang banyak. Amin ya Allah. Masya Allah, kita aminkan doa baik, mudah-mudahan digabulkan oleh Allah subhanahu Wa Taala. Kemudian, juga bersama ya, dia, aksi lucunya BBL Ini lucu dan sangat menggemaskan sekali. Ya, kali ini videonya bareng Kak Mary. Kak Mary begitu sayang banget dengan Abang Fatih. Masya terima kasih Kak Mary yang sudah sayang dengan Abang L anak baik, anak hebat, anak pinter ini, mah tentunya anak kebanggaan bagi Lesti dan Reski Bella. Untuk berikutnya, juga bersahabat. Perhatikan di sini ada cidukan. Papa Bilar sedang tentunya menunaikan ibadah salat Maghrib ini momen ketika Papa B. main bola bareng tim Marwah FC. Masya Allah, begitu kagum dengan sosok Rizky Bilar. Luar biasa, mudah-mudahan tetap konsisten, tetap istiqomah untuk selalu belajar tentang kebaikan namun di postingan ini pun kita dibikin self-help dengan beberapa tanggapan komentar juga yang diberikan yakni dari akun Nunung Mardiawati di situ mengatakan jangan salah paham dia ketinggalan berjamaah karena perutnya mules kalau masalah bilar nanti mengiring opini inilah itulah positive thinking bersihkan hati pasti hidup kita nyaman amin ada juga tanggapan lain bersahabat dari akun instagram habib kolbi Nanti masuk tour lagi, padahal itu yang ambil video orang lain. Ntar para kuyang berdalil di sana. Tuh, persahabat. Doakan saja ya, mudah-mudahan idola kesengan kita selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat disimak juga di unggahannya Fiat. Ini baru saja persahabat dia ya. mengunggah percakapan, pesan DM dengan Papa Bila. Di sini ada tujuh ya kalimat yang tidak ditutupi persahabatian oleh Bufir Amin. Pasti kok ada waktunya, Insya Allah. Kata Papa Bilal. Dulu saya bisa dibuat dicintai dalam sekejap. Kenapa saya harus marah ketika Allah mencabut itu untuk sementara? Mudah-mudahan, persahabat Papa Bilar selalu diberikan kesabaran. Dan orang-orang yang selalu menghujat, mudah-mudahan juga tentunya mendapatkan balasannya. Kita sih juga untuk berikutnya bersama Di sini ada postingan dari Marwa FC yang direpost kembali oleh akun galeri Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh admin Marwa FC. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah salah satu sponsor di jersey kami akan kembali mengudara. Semoga Allah mudahkan Hashtag #l wow sponsor jersey marwah apa itu mungkin Leslar Entertainment Bismillah saja Persabed ya kita sudah kangen dan sudah merindukan karya-karya dari Leslar Entertainment mudah-mudahan L. L. L. kembali bangkit kita yakin bahwa idola kesenangan kita akan selalu menyuguhkan kejutan buat kita semuanya.